Salam sejahtera semua. Diharap cikgu-cikgu semua dalam keadaan sihat sejahtera. Um, saya telah ditanyakan dengan satu soalan. Iaitu bagaimana kita nak tukar uh, view ataupun layout di dalam Google Meet. Seperti mana yang kita tahu, uh, Google Meet telah didatangkan sekali dengan Google Classroom. Yang mana kita boleh gunakan untuk berinteraksi dengan murid-murid ataupun pelajar-pelajar kita lah. Tapi masalahnya kadang-kadang bila terlalu ramai pelajar, kita menghadapi masalah untuk uh, kawal view dalam Google Meet. Uh, secara default, ni, view uh, Google Meet tu ada beberapa uh, pilihan sahaja tapi nasib baik kita ada satu extension yang kita boleh gunakan. So, pergi ke Chrome Web Store ataupun just Google sahaja uh, Google Meet Grid View ni dalam extension. So, kita kena install dalam Google Chrome. So, bila kita dah install uh, Grid View ni pergi ke butang atas ni, kita akan nampak uh, satu tambahan ikon tambahan. So, yang inilah kita boleh aktifkan ataupun nyah aktifkan grid view. Grid view tu uh, membantu kita untuk mengawal uh, cara kita lihat apa yang dipaparkan di Google Meet. Ni dalam versi desktop lah. Saya ulang. So, kita boleh pilih. Kita nak highlight speaker pun boleh. Kita nak include yourself in Contoh, kalau saya dah enable. Saya nak uh, saya nak, apa ni? nak show only partition pun, pun boleh. Maksudnya kita tunjuk yang menyertai sahaja. Tapi satu lagi ialah ke bawah ni kalau kita tekan kita boleh tekan change layout dan kita nak bentuk tal macam ni ataupun bentuk uh, sidebar. Sidebar nanti kalau kita tengah present. Itulah itu sahaja tentang Google Meet Good View ni. Uh, jangan lupa ikuti video-video saya yang lain dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.